Alhamdulillah yeah. Yeah. Yeah. Okay. Kita gugur lagi, oke? Okay. Oke, okay. ayo, siap Jadi 2200 mdpl Ush. Ini puncak kawah putih uh, Nanti turun ke 1100 Jadi alepasi turunnya 1000 meter Ush. Put you close in the night in my arms And when we open our eyes My worries fade away Cause you gave me your heart <tuk tangan> Yoke, tarik gomblong, Anji. Tarik gomblong, Anji. Oh si <tuk tangan> Yo, Anji. Gomblong, Anji. Selamat malam. Kita udah di setar di wilayah Kawah Putih sebelum ke puncak. Kita. Kita sarapan dulu biar nggak salatri sambil nungguin loadingan yang lainnya ya. Ku uh, jumpa loadingan kedua ini Pakungpo dan kawan-kawan. Ada siapa itu di dalam? Ketua, Pak Ketuk. Tum dari loadingan dua telat. Gini gimana? Gak dong, gua on time. Ya. Siapa yang molor nih? Itu biasa peserta baru kan, oh. ya enak juga. Waktu, kan? Waktu. waktu waktu ini. Ya ini yang lainnya belum pada datang. Nah. Gimana ini? Yes. Kalau dengan tiga, si kolot itu di, di checklist itu si kolot. Si kolot kita si kolot gak ada kabar. Cakra, cakra, nah, e, cakra udah buang aja, buang aja. Nah, ini para seho seho para seho ini dari Gosali Official, Gosali, Gosali. Perwakilan Be. ini dari Techno Toner, mau balap drag ini gimana, Om? Gimana, Om? Mau ke jalur pacet lagi atau jalur pacet kemain? Geli. Geli. Di set ngablur rider. Atau oh, gitu. ngablur, ngablur, ngablur, ngablur. Acok-acok. Nga nga oh itu ada youtuber juga tuh. YouTuber. Hei, si Bray itu kan ya. Si Bray mah jeung si pos Oh, dengen udah dongkap lagi, Kang. Mang Denis. Denis, keren. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amang, mang. Baji, ramo Baji. Ya kontainer. Ini geng. Oke. Okay. Di kita. Oke okay, ini. Ada haliliver. Saya kena kedinginan. Aduh, duh. Kuma, tiris. Tiris, bang. Siap. Noak. Teris, teris, teris, teris. Kamera tinggalin. Aman, aman. aman. aman. <laughs> kamera, kamera tinggal kita sambit kita sambit kita sambit loadingan terakhir itu kan anti lapar-lapar siapa yang monok eh aduh Kak. Kak, baru ketemu lagi bra salaman dulu bra ini lama gak ya, ketemu bra ya pemain dia ya. Dong Hill, halo. Nuboga studio? Iya, studio mana tuh? Ini dark background. Eh, luasnya audio. Jadi, reunian ngomong-ngomong turun ke acan tapi lama banget. Ini sih, eh, namanya juga sih, anjing. Tadi itu solo, tiga orang. Oh, pala kayak kawan. Ini makanannya panjang, guys. Maya yang... oh. Kita sampai di Kawah Putih iya, iya, perbomba ya. ya ya? iya, iya, Gunan, iya, Gunan, iya, diri, dan, iya, diri, dan iya, ah! Admin Gosali, iya iya, kita turun di posisi ini makanya nih, dingin tapi enak dingin tapi genah aduh <laughs> <laughs> ayah nungurungku tapi tinggal nah, kontainer-kontainer ya, pasti apa ya. kontainer udah, jangan, nggak usah mau? gimana? bukuru? Oh, Gue udah, gimana? Udah lama kita gak gobar nih. Iya, bener, kita bawa lagi. Oke, okay, kita bawa Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Halo, guys! Aku semangat upgrade terus, upgrade terus, Tapi terus! <laughs> Hahaha, itu lokasi Star. Lokasi Star gimana? Aman, udut, aman ya? Aman, udut, aman. Paji, Aduh. dingin, paji. Tiris bro, Alah, alah siap. Iya, teh ketinggian dua ribu dua ratus. M deli, ya Allah. Empat persen, tris. Tiris, apa? Apa hutan-hutan jalan? Kasi jalan, kasi jalan. Nah. Hutan, hutan, jalan kocil-kocil prepare sanggup ya lihat dulu, lihat dulu ya sanggup ulah pohon naon ulah pohon yes. <laughs> tetap nih kawan dari SMP gimana gimana kak? sudah bergabung karekainnya ya siap, oke dilanjutkannya next trip kita diajak-ajak adek haliliber kita review dulu adek haliliber baru kabur baik baru gobar sama ngablu rider oh, iya. nanti baru pertama kali ini mana nah, ya siap oke okay. <laughs> sambil nungguin yang lain ayo berdoa berdoa posisi tetap posisi tetap oh, po, po, po. berdoa berdoa entong hilap ka masihan etak, kanimatan hey. alhamdulillah yeah. hey. oh. apa warag macet geng waduh, daripada macet kita ngobrol aja waduh gimana waduh Pemandangannya Jos, indah sih. Jos gini ya, tadabur alam ini. Kumadir, nih walau di depan sama Badarus kontainer dan kawan-kawan. Pesan, pesan dan pesan gimana ini tadabur alam. Kadep utah, kadep utah. Tembak, tembak, tembak. Pemandangan asri bisa mah. Jos. Patuhi coba. Nah. <laughs> Mudah sekali. Tracknya berlumut, tapi anaknya ini hasil ini. Nah, jadi ya soangan suangan kira Teh, berdiri teh, berdiri teh. skip rocks. Am scorocks. Ya antara kagok rider ieu ya, mah. Jarang ye tapi sekali nang ilu. Lila. Heeh. Sekali nang ilu, oh budak. Balik magrib. karena motor mah teres. Eh, ge YouTube ipuk ge. Youtuber geng, ngap ngapan geng. Wah ngomong, bah kudu dimungsikan mau kudu diedit nih, mah nih, mau nih, mau nih, mau nih, mau mana <tuk tangan> lain nih, mana eh namun nih, mau hurunya ceng, cuci cuci ini, di depan no. belas halau, Lahan mudin. asli mungkin terus, sweeper guys, travel guys. Twitter, oh, Ayo, lanjut! Asa, asa. coba oke gokil oke ah kenapa ngeleng gitu ayo ada aku ya mana ojih ngapain yo Yeah. Oh. ya, aku lagi, ya. oh aku lagi deh eh nah kerdap terkadap kepaling mana oh malaya ya udah nggak marah ya Eh, ngepreng. Ah, Guys, kita habis deep Bakar, Di eh, <tuk> ya, hmm, terus, apa, oh, <tuk> eh. panjang, kene panjang, kene Acan acan acar, setengah oh. enak, oh. oh. panjang, kene mantap, <tuk> ya, gas, ya. ya. kebagian, itu ya, di siku, anak, pokoknya, kebanyakan, doyan, pokoknya, cokot, cokot, weng, ngobrolin gitu, gak, heeh, heeh, heeh, heeh, lain, panteng ngait, gas, gas, gas, gas, aja, aja, aja Tarik, bang! <tuk> bang! Anji, tarik dong! lagi anji. oh, Bang! Si demi tarik, Bang! Oh. <tuk tangan> si uh wah awas awas awas. Dadah, dadah, dadah. Hah? Guys, tadi yang bikin ulahnya ini nih, si Om ini. Coach ini gimana? tadi coach. Paya, ini ngedadak gini. Sedikit aja dikit. Okeain dikit. nyap, Paju, Saya jadi jungkir balik ini teh. Kiraan. Aslinya ngabru tadi. So <laughs> Oh, t -t -t -t. gimana atau di depan, depan monitor masuk hey. tadi orang karena <Fast Knight> <ustedius> <PhD> in oh, ini gimana tadi saya menjungkir ya, lagi enak-enaknya -enak. ya langsung ada akar pokok, jadi Oh aku kita tahu gitu lah. gitu guys <laughs> tadi saya Aduh parah